Salah satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Ipa ini, kenapa bukunya Pak Melijin gak ada di sini gitu loh <guluh> ini politis apa <sama> apolitis ini. <guluh> nanti nanti yang kedua uh, selamat atas tebitnya kembali buku keluarga bumiannya, semoga laku keras uh, sebentar kok <guluh> Uca juga baru datang nih. <guluh> Membicarakan masterpiece itu sama dengan ketika kita semua merenungi sebuah daun teh. Jadi, bagaimana kemudian teh itu harus kita minum? Mana yang bagus dan tidak? Kalau tidak, kita aplikasi secara langsung gitu. Jadi begitu, maklum, Pak. Latar belakangnya ya begini: membaca buku, jadi harus ada referensi yang jelas. Begitu bagi saya. Meng mengartikulasi kata masterpiece Memang tidak tidak bisa kita uh, Secara subjektif Begitu Kemudian Diterka begitu saja Jadi bagaimana kemudian uh, Etik ya Semacam etik gitu Etik masterpiece kemudian harus kita terjemahkan terlebih dahulu Jadi dalam hal ini uh, Ketika saya Beberapa tahun ini meng meng Mengelola Koleksi-koleksi uh, Istana -koleksi Presiden itu Timbul Upaya, karena di samping itu ada, ada pendirian museum Sehingga mau tidak mau Karya masterpiece harus diadakan Meskipun sampai hari ini Belum ada permintaan khusus Dari pihak museum Istana Presiden Untuk menyelenggarakan hal itu Forum ini menjadi sangat penting Minimal untuk memulai Karena dalam kurun waktu Sampai hari ini, belum pernah ada yang membicarakan apa itu masterpiece dan bagaimana diterapkan dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Nah, siapa yang berhak menyandang masterpiece? Tentu saja, kan pelukis-pelukis yang dianggap paling tidak ya disebut dengan maestro. Kata "maestro" atau "old master" atau masterpiece itu selalu bergandeng terus-menerus. Ini semua dilahirkan dari Eropa yang kemudian. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis gitu yang diberikan oleh para ahli di sana, yang kemudian menganggap bahwa uh, secara khusus misalnya kata Ulmaster hanya dipakai oleh pelukis-pelukis abad ke 15 sampai ke delapan misalnya kayak gitu. Kemudian kata-kata semacam ini kan berimbas ke seluruh dunia yang kemudian bisa salah kaprah, bisa betul gitu diterapkan di sana. Gitu. Artinya sampai hari ini kita bisa mendengar bagaimana para makelar misalnya dengan mudah mengucapkan Oh sujoyono adalah All Master gitu. padahal kata All Master tidak bisa disetarakan dengan pelukis-pelukis di luar Eropa gitu Dengan demikian kata masterpiece juga demi, hampir nyaris sama gitu, jadi Memang tidak bisa kemudian teori-teori semacam ini dilarang untuk diterjemahkan di sini, gitu. bahasa saja bisa diolah alih atau teori aja bisa didobrak. Sehingga dalam hal ini saya mencoba meng, menjer, me, Mencoba memberi ano, kesepakatan lah kesepakatan bahwa artikulasi maestro lebih banyak pada pengertian uh, masterpiece maaf ma, ma, bukan maestro, masterpiece adalah sebuah pernyataan bersama mengenai sebuah uh, korelasi yang sangat kompleks sifatnya, di mana di sana terdapat syarat-syarat atau prasyarat-prasyarat yang bisa dianggap bisa diaplikasi ke karya-karya para maestro ini. Kita tahu Sojoyono tentu saja sudah kita anggap tanpa sampai basi dia adalah seorang maestro seni rupa Indonesia. Dalam hal ini. Saya mencoba me menggali bagaimana kesepakatan kata masterpiece ini kemudian bisa kita pakai Yang pertama yang bisa kita aplikasi adalah bahwa karya masterpiece adalah Sebuah karya yang di dalamnya terdapat penyatuan kenangan atau emosi yang membentuk sebuah ide tunggal Artinya dalam diri Avan El eh, Sujoyono dia me mengakumulasi berbagai macam hal yang kemudian kita melihat ada beberapa titik-titik penting yang nanti tertera pada karya-karya beliau. Kemudian masterpiece sendiri seperti yang sudah diungkap Pak Burhan mengarah pula pada persoalan kemampuan uh, teks itu sendiri. Artinya di sini ada keterampilan yang tinggi, kemudian inovasi yang sedemikian rupa dan ide-ide yang tergolong orisinal. Dan salah satu yang lain adalah bahwa masterpiece itu adalah sebuah tempat di mana secara umum karya yang disebut masterpiece adalah ruang atau tempat yang menjadi pusat segala ideologi maupun inovasi yang dilakukan oleh para master maestro tersebut. Jadi mau tidak mau di sini saya akhirnya secara langsung tanpa banyak basa-basi para di sini saya mencoba meng, menggali dulu uh, sejarah hidup Joyono. Saya tidak bisa kemudian langsung ke karya karena perlu melihat bagaimana sejarah hidup ataupun lebih khusus adalah karir keperupaan beliau. Jadi dalam hal ini ada dua setidaknya karir keperupaan Joyono. Yang pertama adalah karir ketika tahun 30 hingga tahun 60-an. Itu saya mencatat ada beberapa hal yang terkait di dalamnya adalah. Tema-tema yang digubah oleh Sujoyono lebih banyak ke arah Individualitas, kemudian Perjuangan, dan keseharian Itu topik-topik yang sering Kali diungkap di karya-karya Sujoyono, sedangkan ideologinya Memang terkait dengan Sosialistik Kemudian Melihat dari Perangainya Sujoyono Tentu saja tidak bisa lepas dari Pergulatan politik sehingga beliau menjadi bagian dari politik yang berkembang pada masa itu. Kemudian yang lebih penting lagi ada orientasi berkaryanya. Dalam kurun 30-an tahun pertama karir keperupaannya, ia menjadi bagian dari upaya untuk membentuk makna keindonesiaan itu. Jadi idealisme dia mengarah pada sumbu keindonesiaan. Dengan tentu saja dengan cara berorasi, dengan cara berdiskusi secara... Uh, verbal dan sebagainya hingga ke karya-karyanya. Kemudian yang kedua adalah era 60 ke sekarang atau 70 ke sekarang. Kalau 60 itu dimasukkan ke era sebelumnya. Artinya di sini Sujoyono melakukan perubahan yang mau tidak mau kita harus akui bersama, beliau jauh lebih banyak topiknya yang dikerjakan. Topik yang dikerjakan di antaranya bisa potret manusia yang lebih dari sekedar yang sebelumnya Pemandangan alam menjadi jauh lebih banyak Kemudian religiusitas juga muncul Dimana sebelumnya Sangat uh, jarang Kemudian tema-tema mitos Maupun ketelanjangan uh, Muncul lebih Lebih sering Itu tema yang banyak dikupas ketika Era 60-70 ke, Hingga men menjelang meninggal gaya visualnya impresif Masih tetap seperti yang sebelumnya Namun agak lebih katura, karikaturistik Jadi dalam hal ini Saya setuju dengan ungkapan Mas Bambu, Ada jaratannya, Dan tentu saja ditambah dengan gaya visual yang naturalistik Dengan pemandangan alam Meskipun oleh Mas Nirwan dianggap sebagai satu, satu parodi atas Moe Indi Tapi itu gaya visualnya jelas sekali Sedangkan orientasi berkaryanya Berubah dari yang sifatnya Mencari keindonesiaan ke Menjadi sangat individualistik Kemudian Dibuktikan dengan banyaknya Pesanan-pesanan yang dikerjakan gitu. Dan tentu saja Idealisme nasional Nasional hanya menjadi bag, Karya hanya menjadi bagian dari Rekaman-rekaman uh, Sejarah Ketika tahun 70 hingga 80 Melukis beberapa Kasus-kasus yang terjadi pada Masa revolusi dengan demikian, saya dengan pembagian semacam ini saya hanya ingin memberikan tiga penanda karya Masterpiece Soejoeno, yaitu tanda ketika dia menjadi dirinya sendiri, ketika dia belum berhubungan dengan uh, politik secara uh, langsung, terutama ketika berhubungan dengan Bung Karno, di mana di sini terwakili dengan karya di depan kelambu terbuka. Kemudian di masa revolusi, di antara tahun 40 hingga tahun 60-an, ketika dekat sekali dengan Bung Karno, saya mencoba memberikan satu, satu penanda, yakni kawan-kawan revolusi. Sedangkan pada masa, masa sejarah hidup dia yang begitu melimpah ruah, begitu berwarna karya-karyanya, tidak lagi uh, sekusam tanah begitu, saya me memilih Kepala Gombal Jadi Dari tiga ini sebenarnya ini adalah barisan paling utama Saya tidak bisa me mencoba me men Hanya Hanya mengeksekusi Tiga hal ini Tetapi paling tidak Tiga ini adalah leading, Leader Leader dari berbagai macam karya-karya Yang level-level berikutnya uh, Begitu Meriah gitu jadi dalam hal ini, ketiga karya ini bagi saya adalah satu, satu ungkapan yang tidak, se, tidak semata-mata berguna pada masanya, tetapi ini misalnya Kepala Gombal, ini menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk bisa lebih terbuka, jauh lebih terbuka dari apa yang dikerjakan oleh seniman-seniman sebelumnya. Jadi memang fungsi karya-karya yang mis, misalnya dari tiga karya mas, masterpiece yang saya pilih ini Memberikan satu tegangan antara masa lalu dan masa depannya Jadi mau tidak mau Misalnya dari tiga karya ini saja kita bisa melihat bagaimana Sujoyono menjadi penghubung zaman Dengan demikian kita bisa uh, menorehkan bagaimana misalnya Di depan kelambu terbuka bagi saya bukan sekedar semata-mata potret seorang perempuan tetapi juga bagi sebuah tanda perubahan era di mana pada masa-masa lukisan ini dikerjakan belum ada yang seberani Sudjojono untuk melukiskan uh, teman teman dekatnya gitu. Ini yang jadi paling penting bagi saya. Poin penting di sini. Sama halnya ketika para pelukis rakyat membuat patung uh, perjuangan di mana semua patung-patung batu sebelum masa uh, di mana penukis rakyat melakukan itu semua hanya berwujud candi tradisional, wayang, dan sebagainya nah, karya ini menjadi satu titik utama untuk menandai pergerakan uh, jiwa pribadi ini Sujoyono maupun jiwa bangsa kita sedangkan kawan-kawan revolusi lebih pada persoalan bagaimana uh, Sujiono menangkap gairah Gairah nasionalisme Yang kemudian diwujudkan dalam wujud Wajah-wajah ini aja Karena itulah Maka saya menganggap ini sebagai Salah satu di antara tiga Masterpiece Joyono itu, betul Terima kasih jempolnya mas <guruh> Di sini ceritanya banyak sekali Sampai akhirnya Saya harus menutup Pembicaraan ini demikian Bahwa karya masterpiece Tidak bisa lahir begitu saja hanya dengan diskusi semacam ini atau dengan tulisan seseorang di media ataupun di buku tetapi pada intinya kita harus mensupport adanya satu institusi bisa institusi itu adalah wadah fisik ataupun non fisik yang meng, yang kita memang harus segera me, mengaplikasikan keputusan-keputusan semacam ini keputusan bersama semacam ini. Jadi dalam persoalan masterpiece ini, saya menganggap bahwa bahwa harus ada pemberdayaan karya. Dalam hal ini bisa museum. Apa gunanya kalau misalnya karya ini dianggap masterpiece tapi kemudian tetap di ruang privat? Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa kemudian semakin membuat karya itu menjadi bagian yang bisa menghidupi kita semua. Masterpiece hidup karena ia memang dihidupi dan menghidupi orang banyak. Saya kira itu dulu dari saya dan semoga berkenan. Terima kasih.